Gelandang anyar Manchester United, Casemiro mengungkapkan pemain yang menjadi idola masa kecilnya. Pemain asal Brasil itu mengaku ngefans banget dengan salah satu legenda Manchester United, Paul Scholes. Casemiro resmi menjadi rekrutan keempat Manchester United. Setan Merah harus membayar total 70 juta pounds untuk mengamankan jasanya dari Real Madrid. Kedatangan Casemiro ini mendapatkan respon yang sangat baik, karena ia memiliki reputasi sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia untuk saat ini. Ketika ditanya siapa pemain yang menjadi idolanya, begini pengakuan Casemiro. Ya, Anda pasti punya pemain yang selalu Anda kenang dalam hidup Anda, ujar Casemiro kepada Enyu TV. Casemiro mengaku sangat mengidolakan Paul Scholes. Ia menilai sang gelandang punya kemampuan yang luar biasa meski ia tidak memiliki postur yang besar. Jika bicara gelandang idola saya, saya bisa bilang saya sangat ngefans Zidane. Namun di Manchester United, pemain favorit saya adalah Paul Scholes. Dia pemain yang posturnya cukup kecil namun ia sosok yang gigih. Ia selalu memberikan segalanya di atas lapangan, dan umpan-umpannya dari jarak 50 sampai 70 meter benar-benar luar biasa. Ia sangat bagus dan saya sangat senang karena ia memiliki postur yang kecil, namun ia sulit ditaklukkan di atas lapangan. Lebih lanjut, Casemiro menyebut ada satu gelandang Manchester United lain yang menarik perhatiannya. Ia adalah Michael Carrick. Ia menilai Carrick punya kemampuan yang luar biasa dan itu membuatnya ngefans pada sang gelandang. Carrick juga seorang gelandang yang hebat menurut saya. Jadi Manchester United selalu punya suksesi gelandang yang bagus di tim ini, ujarnya. Menurut kabar yang beredar di Inggris, Casemiro siap menjalani debutnya di akhir pekan ini. Izin kerjanya di Inggris sudah keluar sehingga ia bisa membela setan merah. Ia kemungkinan besar akan ikut rombongan MU yang bertandang ke Southampton dan kemungkinan akan mendapatkan menit bermain di St. Mary Stadium.